Halo, salam berjumpa kembali di channel kelas musik pemula. Di video sebelumnya, kita sudah membahas satu kres sampai 7 kris. Nanti, yang belum cek videonya, linknya nanti saya cantumkan di deskripsi. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas satu more sampai 7 more. Oke, jadi sebelum kita lanjut videonya, terlebih dahulu sahabat-sahabat musik tetap ikut mendukung channel ini. Dengan menekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya setiap notifikasi nanti di video yang saya bisa sahabat musik itu. Terima kasih, mari kita lanjut ke videonya. Oke, jadi mari kita bahas untuk satu molnya. Nah, untuk simbol mol itu seperti ini dia. Seperti bekecil. Oke, nah. Sebelum kita Memulai 1 mol sampai 7 mol Terlebih dahulu kita akan Berangkat dari tangga nada netral Tangga nada netral itu secara umum Adalah C sama dengan Do Ini dia C D, E, F, D, A, B, dan C Karena kita nanti berangkat Dari tangga nada netral Untuk mendapatkan 1 mol sampai 7 mol Nah Untuk rumus mol itu adalah Nada keempat menjadi nada dasar dan nada keempatnya juga nanti yang diturunkan setengah laras. Oke, mari kita bahas. Ini dia untuk satu molnya. Satu mol itu adalah nada keempat menjadi nada dasar. Kita berangkat dari tangga nada netral Nada keempat itu dari tangga nada nitrat adalah 1, 2, 3, 4. Berarti untuk 1 mol itu adalah X sama dengan 2. Oke, mari kita lanjutkan tangga nada untuk F. F, G, A, B, C, D. sekarang udah dapat tangga nadanya jadi kita masukkan lagi rumusnya tadi rumus yang terakhirnya dan nada keempatnya juga nanti yang diturunkan setengah nada keempat dari ini yang udah dapat ini satu dua tiga empat berarti b ini diturunkan setengah laras b turun setengah dapatnya jadi b atau base ya jadi ini menjadi base dia. Jadi untuk tangga nada Satu mol itu F, G, A, B Atau B mol C, D, E, dan E Oke, untuk satu molnya Udah selesai Sekarang kita lanjut ke Dua molnya Dua molnya kita berangkat dari Satu mol ini Nah, kita masukkan rumusnya Nada keempat menjadi nada dasar Berarti satu, dua, tiga, empat Berarti untuk dua mol itu adalah base Sama dengan do Oke, mari kita buat tangga nadanya Tangga nada base itu ini Base, C, D, E, ini dia e F, G A, dan base Rumus keduanya kita masukkan Nada Nada keempat itu juga diturunkan setengah Laras Oke, okay, nada keempat dari B ini Satu, dua, tiga, empat Nadanya, nada keempatnya E Oke okay. E turun setengah Dapatnya S Berarti ini S atau M Oke okay. Nah, untuk dua udah dapat Yaitu tangga nadanya B sama dengan B sama dengan Do Berarti tangga nadanya B, S, C, D, S, F G, A, dan B, S. Oke, sekarang kita masuk ke 3 molnya 3 mol tetap seperti ini Nada keempat menjadi nada dasar Berarti nada keempatnya 1, 2, 3, 4 Berarti untuk 3 mol itu S Oke, kita masukkan tengah nada S itu atau M e mol itu S, F, G, A, B, S Yang minta B, S. Keduanya kita masukkan, nada keempatnya juga diturunkan setengah, nada keempatnya tadi, 1, 2, 3, 4, berarti A, A turun setengah laras, Napaknya as atau A dia, ini dia, oke, okay. nah untuk 3 mol itu, sorry, untuk 3 mol itu berarti S, F, G, as, S, B, C, D, dan S, oke, okay. Sekarang kita masuk ke empat mol Empat mol kita, seperti itu juga terangkat dari tiga mol Nah, untuk 4 mol itu Kita hitung nada keempat menjadi nada dasar Berarti, satu, dua, tiga, empat Berarti, untuk 4 mol itu adalah as Atau amor As sama dengan do Oke, sekarang kita buat tanggal adanya As, bes C, D Yang ini D S, S, G, As Oke okay. Kita masukkan rumus keduanya Dan di keempatnya juga diturunkan setengah laras As, B, C, D Satu, dua, tiga, empat Yang menjadi ada keempatnya adalah D D turun setengah dapatnya Des Oke okay. Nah Sekarang Empat mol itu udah dapat, as, base, C, ds, s, fg, dan as. Sekarang kita cari untuk 5 molnya, kita berangkat dari 4 mol. Nah, untuk itu kita masukkan rumusnya. Nada keempat menjadi nada dasar, dan nada keempat juga diturunkan setengah laras. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti untuk 4 mol itu adalah des. Des sama dengan du. Oke, sekarang kita buat tanggal nada des. Des. S yang ini, des, S, F, G, As, B ini, C dan Des Nah, nada atau rumus keduanya kita masukkan. Nada keempatnya juga diturunkan setengah laras. Oke, satu, dua, tiga, empat. G turun setengah, dapatnya Gs atau Gm. Oke, untuk 5 mol itu Des, S, F, ges, As, Des, C, dan Des Nah, sekarang kita berangkat untuk 6 mol Oke, di 6 mol ini tetap kita, kita pakai rumusnya. Nada keempat menjadi nada dasar Des, Des, F B, C, D Berarti nada keempatnya 1, 2, 3, 4 Berarti untuk 6 mol itu adalah Ges Atau gemol Nah, kita buat tangga nadanya Ges ini apa? Ges As Ini Des C Ini masih C ya Ini tadi udah saya ekan, masih C C Des Oke, sekarang kita masukkan rumus keduanya dan nada keempatnya juga diturunkan setengah laras. Nada keempat dari 6 mol tadi 1 2 3 4 C. Oke. C turun setengah C turun setengah itu dapatnya adalah bukan jadi C, tetapi otomatis dia B, ya. Karena C turun setengah itu langsung ke B. Oke. Okay. Di video sebelumnya nanti bisa diupload di C di itu bagaimana cara menurunkan dadanya. Oke. Okay. Jadi C turun setengah dapatnya langsung B ini dia. C turun setengah langsung ke B dia. Oke. Okay. Nah, untuk memahami ini di video Crash sudah ada saya sudah ada saya jelaskan bagaimana cara menaikkan dan menurunkannya. Nah, untuk 7 mol 7 mol Kita perangkat dari 6 mol Kita masukkan rumusnya nada keempat Menjadi nada dasar 1, 2, 3, 4 Berarti untuk 7 mol itu adalah B Nah, kita masukkan rumusnya B, B S B, B, S, F Tadi ini masih F -nya. F G. Bukan G G, S, as F dan B. Baru kita masukkan rumus keduanya. nada keempatnya diturunkan setengah laras. Satu, dua, tiga, empat. F turun setengah. Bukan face ya. Tapi. E. Oke. F turun setengah itu. Ini F turun setengah tadi. tapaknya bukan face. Tapi E. Karena kenapa? Ada dua langsung dua nada E dan F itu setengah Atau F ke E itu setengah laras Turunnya dan naiknya Nah untuk Dan ini juga sama B ke C itu setengah Atau C ke B turun itu Tetap setengah Sama halnya dengan ini Nah untuk tujuh itu ini dia B Base S E G As S, B Dan B Oke Nah Jadi itu dia satu mol sampai tujuh mol Jadi untuk sahabat-sahabat musik Yang ingin menanyakan Mana tahu ada yang kurang jelas Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar Jadi untuk ini Satu mol sampai tujuh mol Saya rasa sudah cukup Saya jelaskan Nanti kalau ada Kurang lebihnya bisa ditanya di kolom komentar Oke Sahabat musik Demikian untuk video hari ini video-video selanjutnya nanti saya upload